Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita tapi dengan sajian yang berbeda. Untuk kali ini kami akan menyajikan tentang motivasi saja, ya. motivasi dari beberapa kalangan uh, ulama maupun sahabat Rasulullah sallallahu wasallam tentang pentingnya menuntut ilmu. Dan ini bagi anak-anak yang sementara belajar di kelas ya baik di SD SMP maupun SMK bahkan perguruan tinggi materi ini tidak asing tentang apa indahnya mencari ilmu dan mengamalkannya tapi kali ini uh, kita ramu dalam bentuk kata-kata motivasi yang ada kita cari ya baru uh, saya akan belajar, jadi kita ini sama-sama belajar bagaimana menyelesaikan dengan nah, mungkin jelas uh, atau dengan lirik atau dia bagaimana baik <tuh> wajibkah menuntut ilmu ilmu pengetahuan ya tanpa agama lumpuh. Agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Itu kata Albert uh, bukan Albert saya Albert Einstein. Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah senang dan sabar. Itu oleh Umar bin Khattab. Tahapan pertama dalam mencari ilmu lain nah sangat penting. Bagaimana tahapannya? Mendengarkan, kemudian diam, kemudian menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Itu kata Sufyan bin Uyainah. Jadi kehadiran saya ini Sahuna Channel adalah sebagai penyampai ya. Jadi saya ini adalah sebagai media saja penyampai ilmu-ilmu Allah yang bermanfaat baik bagi kita, keluarga, saudara-saudara kita, terutama ya makhluk yang berakal jadi raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar kemudian tahapan pertamanya itu dengan mendengarkan harus kita dengar kemudian kita diam mendengar tapi kita tidak diam itu akan uh, membuat fokus kita terbagi kemudian kita simak baik-baik ya, kalau kita diam, simak baik-baik nah, dengan penuh perhatian lalu menjaganya jadi kalau barang ini pikirannya kita sudah diberi maka kita harus menjaganya dengan baik <tuh> lalu mengamalkannya kalau parang hanya disimpan tidak ada gunanya ya kita manfaatkan, kita amalkan kemudian kalau terasa itu bermanfaat maka kita bisa mempromosikan kalau kalau istilah pedagang yang mempromosikan kita mengamalkannya dan menyebarkannya itu kata sucian bin Uyayna kemudian siapapun yang berjuang mencari ilmu karena Allah Akan dijaga setiap langkah langkah perjalanannya sampai ya kembali betapa mulianya orang yang sementara menggali atau menuntut ilmu orang yang berjuang mencari ilmu dijamin Allah dijaga setiap langkah dan perjalanannya maka janganlah berputus asa saudara saudaraku yang lagi sementara mengisi dengan ilmu dengan penuh perjuangan paling tidak bisa jadi kita amalkan dan kalau memang ada waktu, ada kesempatan kita lalu menyebarkannya karena ilmu itu bukan milik pribadi ilmu itu adalah ilmu Allah, dan bila mana bermanfaat baiknya kita mengamalkannya terhadap orang-orang yang beriman orang yang mau mendengarkan, orang mau diam dan menyimak dan bahkan bisa menjaga amanah atau menjaganya dan bisa juga dia menguatkan dengan cara mengamalkannya dan apa mengajarkannya baik, ah, ini sangat penting bagi kita semua bagi pujuang-pujuang, anak-anakku yang sementara belajar mahasiswa dan semua pekerja pun, semua ya, kita ini tiada henti untuk menghancurkan ilmu karena ilmu lah yang dapat merubah peradaban. Dengan ilmu harus diimbangi dengan keimanan, karena bahaya juga hanya ilmu tanpa iman. Ya, kedua ini harus kita raih. Demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salah silap itu datangnya dari saya. Berikan benar adalah bertanya dari Allah, "Mobil itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di like Dibagikan kalau memang bermanfaat Jadi ini berisi tentang kewajiban menuntut ilmu Kemudian kata-kata motivasi Yang bisa membangkitkan semangat kita Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh